Hai guys, ketemu lagi kita di channel saya. Oh ya, yeah guys, di konten saya sebelumnya, saya menyinggung tanaman kembang dan juga sayuran. Nah, sekarang saya mau meliput ayam, masih di lahan samping juga, guys. Sebenarnya si kandangnya masih darurat sih, guys. Dan ayamnya juga belum banyak. Ini kandangnya, guys. <tuh> ayamnya tuh malu-malu, kelihatannya pada sembunyi. Iya, guys. Ayamnya nggak seberapa. Tapi ya usahalah, guys. Nah, ini kelihatannya sudah pada nelor, guys. Kayaknya 6 Ekor itu, tapi yang sudah nelor ada tiga ekor, guys. Dan telurnya juga masih bercampur, itu guys. Mudah-mudahan nanti bisa jadi anakan, guys. Kita berusaha, guys. Semoga nanti anakannya akan jadi induan, nah itu ayamnya nah pada ngumpet guys, nah dan kandangnya juga ala kadarnya ya guys, usaha kecil kecilan guys, nah pada takut ayamnya guys, nah kandang juga padanya Semoga nanti anakannya jadi, ya guys. Akan diperbanyak nanti, guys. Oh ya, ini tempat makannya, guys, dan tempat minumnya juga ada, tapi ya ala kadarnya, guys. Ini, ini tempat minumnya, guys. Rencana ya, guys, kalau nanti anakannya jadi. TK Pro saya perbanyak supaya bisa berusaha ya guys dan menginspirasi juga ya guys nah sebenarnya ada kandang saya yang lama juga guys ini terbongkala. nah nanti kalau anakannya udah jadi besar-besar akan saya aktifkan lagi nih guys semoga nanti akan bermanfaat dan bisa memperbanyak ya guys doakan ya guys semoga berhasil begitu dulu ya guys